Thank you, <laughs> ladies and gentlemen. Audience, community, hope very happy good night. <laughs> This evening the artist, Sharwai Alhamdulillah, <laughs> <laughs> Alhamdulillah, anama <laughs> وكملا سعودا بأكرم مولود هوا شرافا وضلا وشرافا به الأباء والجنود وملاء الوجود بجوده الأن والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا محمد وعلى آله أهل صدق والوضاء صلاة وصلاة دائمين متلاثمين إلى يوم الذكرة أبا بحر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا للناس وما أرسلناك إلا كابة للناس بشيرا وتديرا ولكن الناس لا يعلمون الايه وقال النبينا محمد من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة قال يقول امتي يدخلون الجنه الا من ابى gilaman aba ya rasulullah adi allah wa adi urasul an allahu faqad ada wa man asali wa man ata ani faqad ata allah wa man asali faqad ada subhanallah Walhamdulillahirrahmanirrahim Saya tak melotot baik Hadratul Muqarramun Hadratul Muqarramun Yang mulia sekedar para alimil ulama Para asyafiq, para kiai, para hujan tokoh dan pemukah agama berkhusus pengatur acara peminta waktu penggeser roda acara aku kukau nasyarat dihormati, dihargai mungkin ia selantiasa ditambah kemudian Allah SWT sejenak para politia petera hari besar Islam yang diperkasai oleh para pemuda dan sejenak para politia yang telah berjuang mengorbankan harta tenaga dan pikiran lebih ke atas, lebih ke atas, lebih ke atas lebih ke atas, lebih ke tidak di sewa servis, di sewa panggung di dia di Kyai diundang hadir di arahkan ketika kembang batur para lindah kadia. Amin. Di pintu bapak-bapak, aki-aki, ini, ini, para wan bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi juga anak-anak yang saya cintai. Mudah-mudahan saya yang bukan hanya berkumpul di sini saja, tapi dengan keberkahan Maulid Rasul, kita dikumpulkan di hari kiamat nanti di bawah naungan benderanya nya Rasulullah selamatlah Qurani dan Bapak Kepala Desa ayah, ayah. Bapak RT ayah, ayah. Bapak jarwo ayah Bapak-bapak ayah. ayah Alhamdulillah ibu-ibu ayah. ayah Alhamdulillah Pada nuang saat malam hari ini Kita dikumpulkan menjadi taboknya Allah Kita masih dikumpulkan secara berjamaah Menjadi ya Rasulullah Orang-orang pilih Orang-orang pilih. Kalau orang pilihan, jelas pilihan. Ibarat kata ikan di akuarium pilih, nih bapak-bapak yang depan saya udah kayak ikan betok, bantuan tuh dah. Jalan, Terus. Terus. Terus. Terus. Terus yang belakang, ibu-ibu udah kayak ikan sapu-sapu yang paling pojok kayaknya ikan mentok <tuk> kalau pak ustaz Kang Dede MC apalagi saya ikan arwana stecing <tuk> sama maaf labun ibarat emas tuh hareup emas murni 24 karat ye ya, 12 dituh masih ngapur 18 karat pangjuruan, juruan pang sakarat eta mah gede Ya kan mohon maaf Pak Bu, ni kadang-kadang di tiga rasa di Tangerang anak muda, ngahadilan kiai mawa kaboga ai beurat nalekeun kiai ai leungeun ka kawrangan kaboga parawan pantolo Aya, ayah Aya anu kitu ayah daya? Aya. Aya anu ayah di daya? Ayat Allah, Insya Allah Selamatkan ya Allah kepada Nabi Bentuk dan tambah, tambah rahmat dan kasih sayang Selamatkan ya, para maikir kepada Nabi Doa untuk Rasulullah Selamatkan ya kita, bentuk takdir kita Mahabah, urang, cinta, urangkan Nabi Besar Muhammad Yang kedua Yang kedua bahwa bentuk manusia Nabi adalah manusia yang paling dimuliakan Allah umat-umat terdahulu sudah membacakan sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW Banyak mungkin Nabi Adam dan Siti Hawa kita tahu semua bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan diciptakan oleh Allah ketika nikah di Siti Hawa Siti Hawa metakmas dan Nabi Adam bukan kita seperangkan alat sholat lai metakmas, lai metakperma Dibangunkan rumah mewah, bukan minta kendaraan yang mewah. Yang dipinta oleh Siti Hawa ke Nabi Adam, hayang dipangbaca ke Salawat katakan di Nabi Muhammad. Padahal Nabinya belum lahir ke alam dunia. Subhanallah. Berbangun Salawat najemlah mau dipentak sarembali, kita izin sama pas. Tahir Nabi tali nafas Nabi Adam. adek duduk di Salawat ulama. Dibacakan salawat keanjan Nabi lebah karena 100 balik Nabi Adam terkuat. Tapi mang No akhirna di kereta di hutang. Bagaimana Napi kaya nak mas kawin menang hutang. Ibu ayah dia aduh di mas kawinan di hutang di salah kini Napi kaya nak ayah. Ayah, ayah di mas kawinan di salaki kini Napi kaya nak di hutang ayah. Di sini ayah, ayah tagih buk Eta salawat wajib. Nabi Allah Adam dilahirkan ketika nabi dilahirkan oleh Allah bertemu dengan nabi Nabi yang lainnya. Ketika Rasulullah bertemu dengan nabi yang lainnya, kabeh pencapa bangsa orang apa menjumpulkan ke dan nabi membanggakan Rasulullah merasa takzim kepada diri nabi Kenapa? karena melihat keberhasilan Rasulullah mendidik dan membawa umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala tapi usah bersabda ya Muhammad aku diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada engkau. aku diberikan syariat lebih, lebih dulu daripada seluruh ya Muhammad tapi kenapa umatku sedikit betul tapi engkau ya Muhammad ya Rasulullah Allah ciptakan engkau menjadi penutup Ambiya'uwa berusadi engkau diberikan syariat yang paling akhir bahkan syariat, syariat yang lebih dulu aku bangga kepadamu ya Muhammad ya Rasulullah ketika aku lihat yang paling banyak di surga adalah umatmu Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Bo. Bo. Bo. Bo. Ketika Rasulullah 14 14 abad yang lalu, Allah menginstruksikan kepada kanjeng nabi diperkenankan untuk mengunjungi surga dan neraka. Ibu hayang, masuk surga Ketika asup, asup, asup, asup, mengunjungi surga ternyata mayoritas Rata-rata jalema jalema saralusa ti rumah. Pertanyaan anak, ibu hayang ke surga? Jawab si tarik hayang ke surga? Ajudaih susah? Eh, dayek, nggak jinah dayek tuh. Kita orang semua mikredit dapat resah kembali lagi. Allah memperkenankan tadi dari untuk mengunjungi surga dan neraka. Ketika mengunjungi surga, ternyata mayoritas penduduk surga rata-rata dalam dalam sarung rusak Pertanyaan anak, "Ayah ke surga?" Ya. daek susah?" kok Susah Allah mengunjungi neraka. Pada naksirul aflian bisa. Ternyata Allahu bar neraka adalah awet. Awet. Wah, ini cantik banget Ibu-ibu, hei, hei, siapa yang mobil dari itu dulu? Kali itu, air terjun dulu tuh. mobil mobil kemudian kor dijual. Istilah si Dewi Paling kecil terus, terus, eh, lu lupa di teh, awewe, pertanyaan anak ustaz, aku nama. lupa di ibu-ibu, maaf padahal pengajian, anu di bangkrut ngajian, ibu, bener-bener, teh, ayat pengajian, ibu-ibu, lama, ibu-ibu, bener-bener, bener, bener, bener, panajian, ibu -ibu, kama, ibu -ibu. Betul, betul, betul. masya Allah pak eh bener, ayat bener, bapak-bapak sok salawatan Bener nah. Pengajian bapak-bapak masuk asuk ke rumah masjid diuk di pojok. Langsung sila sila tuh handap-toko. Eh, bapak-bapaknya kusuk, eh eh. Bener benar enggak? Coba bapak dan ibu-ibu luar biasa betul. Masya Allah pengajian paling rame ibu. Nah, minuhan mobil. Anu beki mamarahan ka salaki. Ibu. Anu loba hutangna kamu bawa mana aja mas eh bener kan uh. bener kan ibu ibu bawa kiki ayo jajah kamu ya. balik ngebesan salah kiki ngopi dia ada pun iba main tangan jambai seduuu cak salah kina tak mana dewe kiki di kamar manis suara kadang yang keluar <tuh> Eta anak-anak main gundu. Numput. Pajat mana na rangina. Ma, aya goreng rangina. Cak bapak na goblok masih bercikit kalah. Aduh. Haye ki ipar ka dieu sisa anjeun. Kuapo. Kuapo. Soto. Atawa goreng na rupa-rupa ketika rengis di